dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar guliak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi baik sebelum kita ke ramalan di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua NLB jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silahkan stay di channel ini jika kamu merasa kurang cocok silahkan cara yang lebih cocok kepada NLB anda di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karya, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021.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 Ekopson ataupun delapan pada secara umumnya ekopson itu diartikan tidak disarankan untuk sibuk dengan yang lain sehingga kita tidak fokus dengan yang satu yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan untuk kesehatan seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021, kesehatannya mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini seorang Pisces mengalami penurunan kesehatan dikarenakan kelelahan ataupun kurang fit, di mana di sini pola istirahat dan pola makan tidak teratur, dan di sini disalatkan kepada seorang Pisces tidak sibuk dengan yang lain, maka fokuslah untuk menjaga kesehatan agar kesehatan lebih bagus di bulan Juni tahun 2021, dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup, secara umum yang Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces, ataupun seseorang yang bisa dipercaya oleh Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Pisces mengalami penurunan di bulan Juni tahun 2021. Yang dimana di sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan support, serta mendoakan seorang Pisces agar bangkit dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kesimpulannya adalah, Desa Secara umumnya desa itu didatikan pencerahan orang yang memberi semangat orang yang memberi masukan Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan kesehatan seorang di disini menggambarkan Kesehatannya mengalami penurunan di bulan Juni tahun 2021 Yang mengakibatkan di sini seorang pasangan akan memberikan semangat memberikan masukan Dan menjadi seseorang pencerah kepada seorang bisnis Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi serta bisa bangkit Dan kesehatan yang terpuruk di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah Triopentacle ataupun tiga koin secara umumnya Triopentacle itu diartikan kestabilan keuangan sudah terjadi kini saatnya membuktikan kepada orang lain dan disini menggambarkan keuangan seorang visis akan mengalami kestabilan di bulan Juni tahun 2021 dan di disini seorang visis ingin menunjukkan kepada orang lain yang suka berbagi kepada orang lain dan orang yang membutuhkan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang visis Melakukan hal itu, yang dimana di sini seorang bisnis akan mendapatkan keuangan dengan terbukanya pintu rezeki di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini orang-orang yang dia bantu akan mendoakan seorang bisnis agar keuangannya lebih bagus lagi, rezekinya lebih bagus lagi, dan kehidupannya lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya, page of one itu diaplikasi seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces mengalami kestabilan di bulan Juni tahun 2021 yang dimana sini seorang Pisces dikategorikan suka berbagi kepada orang lain orang-orang yang membutuhkan yang dimana juga di disini digambarkan seorang Pisces juga berbagi kepada anak-anak yang dimana disini menjadi sebuah peluang untuk membuka pintu kepada seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021 dan di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak Pisces sendiri dan jika kartu desain kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces disini menggambarkan sosok seorang anak sosok orang yang dibantu merupakan sosok yang menjadi penyemangat yang menjadi memberi motivasi kepada seorang Pisces agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya suatu usaha dilakukan oleh seorang Pisces yang dimana disini mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan untuk kartu kan pekerjaannya adalah 7 of 1 ataupun 7 top secara umumnya 7 of 1 itu diartikan Berusaha menghadapi dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang bisnis di bulan Juni tahun. Karena akan mengalami peningkatan, yang dimana di sini digambarkan seorang bisnis akan membuka usaha sendiri dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, dan di sini juga digambarkan bahwasanya. Seorang Pisces akan suka berbagi kepada orang lain yang dimana kategori kategorikan pekerjaan Yaitu dengan usaha yang dibuka oleh seorang Pisces Ia akan berbagi dengan orang lain di dalam kategori kehidupan Yang mampu memberikan rezeki keuangan kepada orang lain Yang dimana disini menyebabkan pintu rezeki seorang Pisces akan lebih bagus lagi Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Pisces akan membuka usaha yang lain Yang dimana sini tujuannya untuk mendontrak kehidupan lebih bagus lagi Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle, secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang Pisces akan lebih bagus lagi, akan lebih meningkat lagi di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini. Dengan ide cara sendiri seorang bisnis mampu membuat sebuah usaha yang di mana di sini dalam bentuk membantu orang lain yang membuat pintu resikinya akan terbuka dengan dorongan dan dukungan serta doa dari pasangan bisnis sendiri. Jika kartu desan kita gabungkan dengan kain pekerjaan seorang bisnis ini menggambarkan. Sosok yang memberi penyembahan, sosok yang memberi masukan, sosok yang memberi pencerahan kepada seorang Pisces adalah seseorang yang ia bantu, orang-orang yang ia bantu, dan pasangan Pisces sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan pintu rezeki akan terbuka dengan sendirinya di bulan Juni tahun 2021. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah... Seven of Cups ataupun tujuh piala. Secara umumnya, Seven of Cups itu diartikan memiliki keinginan yang banyak dan gagal fokus kepada yang satu, dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021. Orang Pisces menginginkan ataupun memimpikan memiliki pasangan yang lebih dari satu, yang dimana di sini dikarenakan keuangan, karir, meningkat, serta kesehatan yang menurun, yang selalu didukung oleh pasangan seorang Pisces, yang dimana di sini menjadi kesempatan kepada seorang Pisces. Untuk mendapatkan perhatian dan pengertian dari seseorang yang lebih dari satu, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang pisces akan gagal fokus serta tidak fokus kepada pasangan yang ada di depan matanya saat ini, yang dikarenakan di sini seorang pisces menginginkan banyak pasangan ataupun dikategorikan memiliki indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara, dan untuk support energinya adalah naik opson. Secara umumnya, kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Pisces memiliki banyak keinginan di bulan Juni tahun 2021, sehingga ia gagal fokus kepada pasangan yang berada di depan matanya saat ini, yang dimana di sini keinginannya untuk memiliki indikasi orang ketiga, dan di sini kenaik offshore merupakan Sosok seseorang yang merupakan indikasi, ataupun sosok seseorang yang menjadi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara Pisces di bulan Juni tahun 2021, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya orang terdekat merupakan orang yang berindikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021, dan jika kartu desa kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Pisces di sini, menggambarkan sosok seseorang naik night yang merupakan sosok orang yang terdekat yang merupakan indikasi orang ketiga juga di dalam kategori hubungan asmara sangat berpengaruh negatif kepada hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juni tahun 2021 dan di sini disarankan kepada pasangan seorang Pisces baiknya memberikan pengertian pengertian yang lebih kepada seorang Pisces agar indikasi orang ketiga di dalam kategori hubungan asmara tidak terjadi